Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Sapa Indonesia Malam didukung oleh Selamat malam saudara, Menko, Kemaritiman dan Investasi, Marinvest, Luhut Binsar, Panjaitan melaporkan dua aktivis HAM atas dugaan pencemaran nama baik ke Polda Jaya. Selain gugatan pidana, Luhut juga menuntut perdata hingga 100 miliar rupiah. Sapa Indonesia malam juga akan membahas munculnya dua klaster sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah, di mana 151 siswa terkonfirmasi positif COVID-19. Saudara inilah Sapa Indonesia Malam Selengkapnya, saya Ariman Ucaksono. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan laporkan dua aktivis HAM atas dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya. Haris Azhar dan Fathia Maulidianti Dianti terlapor dalam kasus ini dituntut perdata hingga 100 miliar rupiah.